Nasjidatul. Alhamdulillah Nahmaduhu wa wa wa wa a'malina Ya ayuhal nasu attaquu rabbakum alladhi khalakakum min nafsin wahidah wa khalak minhaa zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa attaquu allaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaquu allaha wa kulu qawlan sadida shlehlakum Amalakum, wa yagfirlakum dunubakum وما يتيلا فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد. فإن استقل حديثك وخير الهدي. هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدأ وكل بِدعة ضلاله، وكل ضلالات في النار. Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di pagi hari ini Bertemu kembali di Masjid kita ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan untuk kita semua Segala kebaikan Dan menjaga kita semua Terhindar dari segala kejelekan Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menegurahkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat berbuah dengan amalan yang salih meneguhkan kita di atas keislaman dan sunnah di kehidupan dunia ini di syakaratul maut di alam kubur dan tatkala kita semua kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala innahu waliyu dalika walqadir walih <coughs> pembahasan tentang istiqamah adalah pembahasan yang sangat penting, sebuah makna yang harusnya menjadi kaidah di dalam kehidupan, pijakan dasar untuk segala keperluan kita, dan titik ukur guna kita bertolak di segala kegiatan dan aktivitas karena istiqamah ini dasarnya ada di surah al-fatihah dalam sehari dan semalam paling sedikit kita wajib membacanya 17 kali ihdinas siratul mustaqim alaihim alaihim Itu istiqamah Ya Allah berilah kami hidayah Menuju kepada jalan yang lurus Jalannya Orang-orang yang kau beri ini mat atas mereka Bukan jalan Jalan Orang-orang yang dimurkai terhadap mereka, dan bukan pula jalannya orang-orang yang disesatkan. Bagi ini, ayat-ayat adalah inti pembahasan seputar istiqamah. Dan datang ayat-ayat Al-Quran di tempat yang lain, di selain Al-Fatihah. Rincian tentang istiqomah tersebut terkait dengan keutamaannya, terkait dengan perintah, terkait dengan bentuknya, babnya, pembahasan-pembahasan seputar istiqomah. Ya, kalau hal ini dimaklumi, maka tema pembahasan istiqamah itu... Itu bukan pembahasan biasa Tapi pembahasan yang sangat penting sekali Di dalam kehidupan kita Karena itu kata Sheikhul Islam Ibn Taymiya Rahimahullah Luzumul istiqamah A'bamul karamah Seorang Kontinu di atas istiqamah itu adalah karamah yang paling besarnya karamah yang paling besarnya karamah itu adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada wali-walinya halia merupakan penguatnya pembantunya dan karamah yang paling besar itu adalah pada istiqamah sebenarnya pada istiqamah Jadi kalau seorang pada dirinya menemukannya dirinya tersebut istiqamah maka itu karomah yang besar karamah yang besar dan seorang itu pahami karomah hanya dalam mana kejadian-kejadian di luar kebiasaan dalam hidupnya iya dia harusnya berjalan ketabrak begitu, tiba-tiba Allah selamatkan dia. Itu karomah fisik namanya. Karomah secara maknawi itu kadang lebih besar pada suara mukmin, suara yang bertakwa. Nah itu istiqamah. Nah itu adalah istiqamah. Karena itu... Istiqamah ini diterangkan oleh para ulama tentang maknanya, tentang definisinya, tentang dalil-dalil yang terkait dengannya, pengaruh istiqamah itu dalam kehidupan, kiat-kiatnya, sebab-sebab yang membantu seseorang untuk istiqamah. Dan juga diterangkan hal-hal yang bisa memalingkannya dari jalan istiqamah. Jadi ini beberapa pembahasan untuk kajian kita di hari ini tentang istiqamah. Selain daripada itu kita juga di dalam kehidupan ini, apalagi di masa banyak fitnah, banyak ujian cobaan kita sangat perlu pada istiqamah tersebut perlu untuk banyak merununginya, tapakuh di dalam kandungan-kandungannya karena di butiran-butiran pembahasan istiqamah itu ada hal-hal yang sangat menata jiwa, menguatkan jiwa dan membangun jiwa itu tapi ini perlu untuk selalu kita perhatikan, kita pelajari, dan kita amalkan. Dan kita amalkan. Apabila hal tersebut terpenuhi pada seorang hamba, baik itu di antara jalannya yang paling besar. Untuk membimbingnya di atas istiqamah tersebut. Yeah. Istiqamah itu dari asal penggunaannya dari kata istiqam, istiqamah. yang menunjukkan keterusan di atas kiam. Iya. Yeah. Dari istiqamah secara bahasa dari istiqamah Tufil uh, Sudah sih bahasanya dia tulasi dengan tambahan tiga huruf asal katanya dari koma Hai kof dan mim. itu dalam bahasa Arab kembali kepada dua makna mana yang pertama sekelompok manusia makanya dikatakan kaum satu kaum artinya sekelompok manusia dan mana yang kedua itu bermana tidaklah hazm keseimbangan dan kesungguhan keuletan tu hazm kalau dia menginginkan sesuatu, itu keras sekali keinginannya. Nah ini mana yang kedua yang dimaksud di sini dalam pembahasan istiqamah. Ibnu Raja Prahim Ta'ala menafsirkan istiqamah itu. Ya ini saya berikan kesimpulan-kesimpulan definisi ya. Dan saya akan bacakan cakupan-cakupan dari definisi istiqamah yang di dalam cakupan para ulama khususnya dari kalangan para sahabat yang menafsirkan tentang istiqamah itu terdapat pemahaman mereka akan jenis amalan, kiat-kiat yang membuat seseorang itu istiqamah. Ya. Dan ini pentingnya untuk kita renungi di pembahasan istiqamah. Jadi secara istilah istiqamah itu kata Ibn Rajab mustaqim. Dia adalah menempuh jalan yang lurus qawim. Dan jalan yang lurus itu, itulah agama yang qawim. agama yang lurus pula Minggiri ta'wijin anhu Yumnatan walayusratan Minggiri ta'wij Artinya tanpa ada Pembelokan Di jalan lurus tidak berbelok Tidak ke kanan tidak pula ke kiri Tidak ke kanan tidak pula ke kiri Ya yeah. Kemudian yang kata beliau Jadi istiqamah ini Mencakup Pelaksanaan terhadap Segala bentuk ketaatan Segala bentuk ketaatan Yang dahir maupun yang batin Ketaatan itu dua jenis ya Ada ketaatan yang bohir Yang terlihat di badan Terucap dengan lisan Itu ketaatan bohir namanya Dan ada ketaatan sifatnya batin Di dalam diri Nanya Sebagian ulama itu bahasakan ibadah itu Ada ibadah bohirah Ada ibadah batinan Sebab memang jenis ibadah itu Bukan hanya hal yang dilihat oleh manusia saja. Iya, seorang duduk di majelis ilmu seperti ini, karena dia tunduk kepada Allah dan Rasulnya, menyambut seruan Allah dan Rasulnya, saya, itu dia sudah ibadah. Dia duduk di majelis ilmu, dihadirkan keikhlasannya, itu dia di dalam ibadah. Dia di dalam majelis ilmu dia berbaik sangka Allah akan membukakan untuk dirinya kebaikan-kebaikan itu dia di dalam ibadah itu ibadah nggak kelihatan di di jasad dilahir ibadah terkait dengan batin istiqamah itu mencakup seluruh jenis ibadah termasuk ibadah yang dalam batin itu iya Ya jangan berpikir istiqamah itu dia cuma istiqamah puasa Senin Kamis. Istiqamah sebelumnya puasa, dia istiqamah uh, sholat lima waktu, puasa Ramadan. Mengeluarkan zakatnya setiap tahun. Ya berhaji. Betul itu istiqamah ya, bentuk dari istiqamah. Tapi ada istiqamah yang terkait dengan hati. Istiqamah di atas Tauhid, di atas Ubudiyah di atas keikhlasan. Dan ini bentuk-bentuk ibadah. Ya istiqomah itu diantar pokoknya ketiduran rajab itu mencakup pelaksanaan terhadap segala ketaatan yang terahir maupun yang batin. Wajar Demikian pula meninggalkan segala yang dilarang. Nah, itu tercakup juga dalam istiqomah ya seorang itu Dia meninggalkan hal yang buruk Dia dapat pahala Dengan hal itu Karena jenis ibadah itu Bukan terkait dengan Filiya saja perbuatan Ada yang sifatnya tarkia Hal yang ditinggalkan Dan Itu indahnya seorang mengenal Dari ibadah, dari sunnah Sebab dari jenis ibadah itu ada sifatnya tarqiyah. Perkara yang ditinggalkan. Ya, Nabi tidak mengerjakannya, kita juga tidak mengerjakannya. Maka itu kita di atas sunnah namanya, di atas ketatan. Itu dari bentuk istiqamah. Ya. Nah, istiqamah ini memang dia mencakup seluruh agama seluruh agama, karena itu kata Ibn al-Qayyim Ibn al-Qayyim juga di bahasa beliau sini memang perjelas ya, beberapa hal tentang istiqamah, kata beliau, pada istiqamah itu kalimatun jami'atun akhidatun bimajami jami'ad-din al qiyamu baina yadillahi ala hakikatus siddiqi wal wafa' kata beliau istiqamah itu adalah kalimat universal yang memegang seluruh sendi-sendi agama. Memegang seluruh sendi-sendi agama, seluruh, seluruh seluruh sumber ibadah di dalam agama. Da'istikum ini adalah menegakkan dia berdiri di depan Allah di atas hakikat as dan wafa. Di atas hakikat as wal wafa. as itu apa ya? Ini repot juga bahasa Indonesia ya. Kadang agak sulit menerjemahkan. Iya. as itu kalau dia di lisan itu namanya jujur kalau bahasa Indonesia. Jujur. Kalau dia di hati itu namanya tulus. Kalau dia di badan itu namanya kesungguhan. Itu sidik. Mau diartikan kejujuran, ketulusan, kesungguhan semuanya boleh. Jadi berdiri di depan Allah dengan segala kejujuran, ketulusan dan kesungguhan. Dan wafa. Dan berusaha untuk menyempurnakan. Memberikan secara utuh dan lengkap. Itu yang disebut dengan istiqamah. Menurut bin al-Qayyib rahimahallahu ta'ala. Baik. Jadi sebelum saya uraikan dalil-dalil tentang pembahasan istiqamah. Saya ingin pahamkan dulu tentang definisinya, cakupan-cakupan ya. Jadi Istiqomah itu tanpa dari definisi-definisi yang kita bicarakan. Bahwa istiqamah itu kadang terkait dengan niat. Kadang terkait dengan ucapan. Kadang terkait dengan amalan. Kadang terkait dengan amalan. Nah itu yang disebut dengan Istiqomah. Iya, ada hal yang terkait dengan niatnya, ada yang terkait dengan ucapannya, ada yang terkait dengan amalannya. Makanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, mereka dipuji paling besarnya itu terkait dengan amalan-amalan hatinya itu yang paling besar, mereka dipuji. Karena dari keimanan, ketulusan, kejujuran Tidak ada yang menyaingi mereka dari umat ini Kalau amalan-amalan fisik Kadang sebagian amalan fisik itu Umat yang datang, para tabiin, para tabiut tabiin Para aima Kadang ada yang melakukan ibadah lebih banyak Daripada ibadah sebagian sahabat Tapi, tidak ada yang bisa mencapai derajat dan kedudukan para sahabat Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Yang membedakannya itu istiqamah terkait dengan masalah hatinya. Nah, mereka disenggigi di situ. Tidak bisa disenggigi di situ. Nah, ini dari fikih ya, di dalam seorang beragama. Dia melihat agama itu dari segala sudut. Jangan seorang hanya melihat di penampilan saya. Hal-hal yang lahir saya. Walaupun hal yang lahir itu penting sekali. Karena itu terkait dengan apa yang ada di dalam hati. Tapi hal yang di dalam hati. Itu akan benar kalau tampak di lahirnya. Kalau tampak di lahirnya. Iya nah itu tidak benar ya kan mengatakan oh nggak usah orang bahirnya misalnya kurang bagus kurang istiqamah terus dia berkata oh yang penting niatnya yang penting hatinya bagus nah, itu ucapan di lisan saja anda kata yang di hati itu bagus maka malam yang akan terlihat apa terlihat bagus juga sebab yang bahir itu itu biasanya menerjemahkan apa yang ada di dalam hati tapi amalan-amalan yang zahir itu tidak akan menjadi syah kecuali dengan sesuatu yang harus dipenuhi dari amalan hati karena itu kaum munafikin ada yang sholat walaupun sholatnya malas malasan ada yang ikut pergi jihad bersama Rasulullah walaupun di tengah jalan menggombosi kaum muslimin ya ada melakukan amalan-amalan tapi amalannya tidak diterima karena enggak ada dari sesuatu yang di dalam hati yang membenarkan amalan itu. Mereka kaum munafikin. Malah disebut dalam Al-Quran, Innal munafikina fidarkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin itu di lapisan yang paling bawah. Dari neraka. Innal munafikin ayuhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Wa qamu ila qamu wa la illa Sungguhnya kaum munafik ini itu mereka ingin menipu Allah tapi yang terjadi kebalikannya Allah balas mereka dari jenis perbuatan mereka mereka yang terpedaya kena makar mereka ini selalu ria mereka tidak melakukan sholat kecuali dalam keadaan malas, selalu ria ingin dilihat oleh orang, dan tidak berdikir kepada Allah kecuali sedikit. Itu sifat-sifat kaum munafikin ya jadi disebut dalam Al Qur'an itu bukan lafat-lafat begitu saja. Kita tidak perhatikan maknanya. Jadi disebut tidak berdikir kepada Allah kecuali kepada Allah kecuali sedikit kita harus kita periksa diri kita juga jangan sampai kita ini termasuk orang yang sedikit berdikir itu mirip dengan kaum munafikin kita berdiri sholat kok masih malas-malasan kurang semangat nah, itu mirip dengan kaum munafikin Jadi, kalau ada yang mendapati dirinya ketika waktu sholat hadir seperti itu kondisinya ya, itu harus dia obati dirinya harus dia perbaiki itu bukan masalah sederhana itu. Itu sifat kaum munafikin. Jadi itu mana harus kita perhatikan ya. Makanya Nabi itu kalau sebut dalam sebagian riwayat, kalau dia sudah, beliau sudah mendengar adan, bilal adan, wassaba. Bukan berdiri, lompat beliau. Itu suatu hal yang di dalam hati. Sebab seorang mu'min itu ketika berdiri untuk bermunajat kepada Allah Itu ada kerinduan, ada kecintaan, ada kesegeraan, semangat besar Semangat besar, Nah itu sifat kaum mu'minin Maka itu malam-malam harus kelihatan ya Iya Karena itu Ibadah itu Ada hal-hal yang terkait dengan amalan dha'hir Ada hal-hal yang terkait dengan amalan batin antara bahir dan batin ini punya keterikatan punya talazum konsekuensi saling terikat antara keduanya hanya harus harus kita kontrol dan harus kita perbaiki kita perhatikan itu dari bentuk istiqamah Makanya para sahabat nabi itu dipuji di atas hal itu dari sudut amalan mungkin ada sebagian orang lebih banyak sedekahnya itu disebut di biografi Ibnul Mubarak Abdullah Ibnul Mubarak Abu Abdurrahman Al Marwazi Al Qurasani Imam Negeri Maru terkenal di masanya kata sebagian ulama seluruh jenis kebaikan terkumpul pada orang ini Ibnul Mubarak seluruh kebaikan yang pernah dilakukan oleh para sahabat ada pada orang ini mau bicara masalah apa Masalah jihad. Dia mujahid nomor satu. Benul Mubarak. bicara manjelah. Ibadah. Dia ahli ibadah. Disegani. Bah bahkan disegani oleh Fudail bin Iyab. Yang digelari sebagai Abidul Haramain. dalam sudut ibadah. Dalam ilmu. Beliau panutan ilmu di masanya. iya seluruh jenis kebaikan ada padanya hanya saya beliau bukan sahabat ya karena bukan sahabat ini maka kedudukannya selalu di luar sahabat tidak yang bisa menyayangi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu Ibnu Mas'ud pernah berkata kepada manusia di masa ya kalian ini lebih banyak sholat dan puasanya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin hum kanu azhad minkum fi di dunya wa arghab minkum fil akhirah. Tapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mereka dahulu itu lebih zuhud daripada kalian dalam hal dunia. Dan para sahabat Nabi dahulu itu lebih bersemangat terhadap akhirat daripada kalian. Nah, itu hal nggak terlihat. Ya. Mereka itu orang-orang di tangannya saya. Kalau punya harta, harta itu cuma di tangan, tidak di hatinya. Para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Makanya Allah abadikan pujian untuk mereka. Minal Minimini narijalun salaku. ما أهاد Di antara kaum muslimin ada sekelompok lelaki. Mereka jujur. Ini para sahabat ini yang disinggung. Ayat-ayat di surah al -Ahzab ini. ini. Sekelompok lelaki disebut lagi-lagi bukan sembarangan. Mereka sadaku jujur punya sidik, ketulusan kesungguhan terhadap janji yang mereka ambil dari Allah. Di antara mereka ada yang sudah menunaikan janjinya. Sudah meninggal, sudah menunaikan janjinya. Dan di antara mereka ada yang belum meninggal ketika ayat ini turun. Tapi Allah terangkan wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak pernah mengganti. Itu istiqamah namanya. Itu istiqamah. Dan ini jenjang tinggi para sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam berada di dalamnya. Karena itu Nabi shallallahu alaihi wasallam itu ketika dibaiat oleh para sahabat diambil sebagian hal. Yang mereka continue di dalam hidupnya. Ada yang membayat Nabi shallallahu alaihi wasallam. Alas sami wa wa nushi li kulli muslim. Mendengar dan taat dan menasehati, mendengar dan taat kepada pemerintah dan menasihati setiap Muslim. Bagi itu dia lakukan sepanjang dia hidup. Ada yang membeat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak meminta kepada manusia apapun. Kata seorang sahabat yang menceritakan tentang sekelompok sahabat yang berbeaat seperti ini. Kata beliau, saya melihat sahabat-sahabat yang berbeat itu. Di antara mereka ketika berkendaraan jatuh, cambuknya. Dia tidak pernah minta kepada kawannya, tolong yang dibawa, tolong ambilkan. Ya mumpung kamu dibawa. Enggak. Dia turun sendiri ngambil. Karena dia sudah membeat kepada Nabi, tidak minta. Kepada manusia apapun. Dalam hal yang sederhana saja. Pada itu biasa lumrah di tengah orang. Tapi mereka sudah beat Nabi untuk hal itu istiqamah di atas hal tersebut ini kalau mau belajar tentang istiqamah itu itu tampak sekali dalam kehidupan Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya iya. itu adalah pokok yang sangat besar yang harusnya kita perhatikan jadi istiqamah itu ada kaitannya dengan hati ada kaitannya dengan lisan dan ada kaitannya dengan anggota tubuh Karena itu kata ibn al-qayyim rahimahallahu ta'ala wal istiqamatu tata'allaku bil-aqwali wal-af'ali wal-ahwali wal-niyat perhatikan ini bahasa ibn al-qayyim ya ini bahasa mendalam beliau ringkas untuk bisa mencakup pembahasan pembahasan istiqamah kata beliau istiqamah itu terkait dengan ucapan, perbuatan, kondisi-kondisi, keadaan-keadaan dia, dan niat-niatnya. Iya. Terkait dengan empat hal ini. Malah di dalam kondisinya juga. Dalam kondisinya. Dalam bentuk dari istiqamah. Dia jaga, dia pelihara kondisi tersebut iya kata beliau istiqamatu piha wuku'uha lillah wabillahi wala amrillah maka istiqamah dalam seluruh hal itu itu artinya melakukan hal tersebut mengaplikasikannya di dalam kehidupan lillah untuk Allah satu lillah wabillahi yang kedua dan di atas Allah yang pertama untuk Allah, dan yang kedua dengan Allah, atau ya, bila karena Allah, dan yang ketiga, wa ala dan di atas perintah Allah. Artinya, kalau lillah, dia lakukan itu ikhlas karena Allah. Ya, wabilah itu dia lakukan karena ada ke keterkaitannya dengan Allah. Kalau amrillah dia lakukan sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka itu yang disebut dengan istiqamah. Karena itu istiqamah itu. Itu bukan mencari karamah ya. Istiqamah itu orang bukan orang yang mencari apa? Mencari karamah. Ini harus dipahami di sini. Suap jiwa itu jiwa itu senang untuk mencari karoma, ya. Dia lihat ingin lihat hal yang menakjubkan pada dirinya. Tiba-tiba dia dapat begini, tiba-tiba dapat begitu, ya. Istiqomah itu bukan untuk hal tersebut, tapi istiqomah itu, ya, itu bagikan ruh pada badan bagikan Ruh pada badannya badan tanpa Ruh dia dalam mayat. maka demikian pula istiqamah itu selalu menyertai seorang hamba memang keperluan hidupnya Ruhnya hal yang selalu bersamanya ya jangan kalau dia ada masalah saja ya baru istiqamah Oh ini lagi saya ada lagi masalah ini Ya Urusan saya kurang lancar Bisnis saya lagi lagi masalah Cash flow saya lagi turun Oh saya lagi ada masalah keluarga Saya ada masalah dengan orang-orang Dengan masyarakat sekitar Nanti kalau ada masalah baru dia cari istiqamah Dia istiqamah untuk cari karoma Itu namanya istiqamah itu tidak seperti itu istiqamah itu seperti ruhnya selalu berada dalam kehidupannya menyertainya bersamanya Hai istiqamah jenis yang seperti inilah yang dikatakan oleh Syekhul Islam ibn temian abamul karamah luzumul istiqamah atau luzumul istiqamah adamul karamah teguh di atas, kontinu di istiqamah itu adalah karamah yang paling besar itu adalah karomah yang paling besar. Iya. Baik. Ayat-ayat terkait dengan perintah untuk istiqamah. Itu banyak sekali ya dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula di dalam hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Tapi ada baiknya saya uraikan supaya kita tidak terlalu luas ya di dalam memaparkan pendalilan-pendalilan. Ada baiknya saya uraikan dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang populer sebutkan oleh Muhammad Nawawi di Arba'in Nawawi ya. ini dari pondasi agama dari Sufyan bin Abdullah al -Thaqafi. Radiyallahu ta'ala anhu ya. Beliau bertanya, berkata kepada Nabi Alaihi SAW Ya Rasulullah Kulli fil islami qawlan La as'alu anhu Ahadan gairak Dia berkata Ya Rasulullah Katakanlah kepadaku tentang Islam ini Sebuah ucapan La as'alu Anku ahadan, Saya tidak bertanya lagi kepada siapapun Selain engkau Atau setelah engkau Ini pertanyaan luar biasa ya Minta sebuah wejangan Sebuah kalimat dari Nabi Kalimat ini sudah mencukupinya Tidak perlu lagi Dia tanya kepada orang lain setelah Nabi Dia pegang kata ini saja Sudah cukup iya pertanyaannya saja ini sudah ajib ya Hai ajib pertanyaan ini minta sesuatu yang seperti itu Oh iya ini menunjukkan kualitas para sahabat Nabi sallallahu alaihi Wasallam. soal kata orang itu seorang itu ditahu kualitasnya dari pembicaraannya dia bicara apa nah, itu tahu kualitas dirinya dari apa yang dia bicarakan Dia bertanya dia tahu orang ini dari pertanyaannya Kualitasnya kemana Itu ukurannya Di tengah manusia itu berjalan Di kalangan orang awam pun itu Berjalan apalagi di kalangan Ahlul ilmu orang-orang yang berilmu Iya, Karena itu jangan lihat ada orang yang bertanya Sederhana begitu Tapi bagi seorang alim ini Bukan pertanyaan sembarangan Itu bukan pertanyaan Sembarangan itu menunjukkan kualitas seseorang menunjukkan kualitas seseorang kayaknya Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya oleh seorang perempuan kata perempuan ini saya punya kerjaan biasa di malam hari mencuci kayak mencuci pakaian begitu ya dan dia kerjakan di malam hari dia biasanya memakai cahaya bulan untuk mencuci itu tapi kadang di sebagian waktu ada pihak-pihak keamanan yang berkeliling membawa lentera-lentera. Kadang orang-orang keamanan yang disebut short, ya, di dalam bahasa Arabnya ini, mereka berdiri dekat rumahku dengan lenteranya. Akhirnya, cahaya. dan saya bekerja, ya, mencuci pakai cahaya lentera itu. Apa hukum hal tersebut? Ini bukan pertanyaan sembarangan, ya. Pertanyaan menunjukkan wara, menunjukkan apa namanya Orang yang paham kualitas amalan Maka Imam Ahmad rahimahullah menjawab Sekadar pertanyaan juga Beliau jawab juga dari bab wara juga ya. Begitu selesai bertanya dia pulang Imam Ahmad bertanya kepada orang itu perempuan siapa? Maka ternyata dia adalah saudara perempuannya Bisyar Al-Hafi. Bishir Al-Hafi Al itu seorang ahli ibadah dari ulama salaf yang terkenal sekali di Mas Ahmad. Rahimahullah. Pakai Imam Ahmad pun mendatangi rumah Bisyar Al-Hafi untuk melamar saudara perempuannya, bukan untuk dirinya tapi untuk anaknya, Shalih. Nah, itu kadang orang terlihat ya dari, dari cara bertanya dia, itu terlihat kualitasnya. Makanya pertanyaan-pertanyaannya para sahabat itu. Sebagian dari pertanyaan itu ada di, diabadikan dalam Al-Quran. Yas'alunaka, Yas'alunaka, Kan ada dalam Al-Quran. Itu pertanyaannya para sahabat itu. menunjukkan kualitasnya para sahabat Nabi. Salallahu alaihi wasallam. Makanya seorang penuntut ilmu itu. Itu dia kelihatan dari cara dia berbicara, cara dia bertanya. Bertanya pun pada hal yang bagus Sebab pada orang yang kadang bertanya Dia tidak mikir dulu kalau mau bertanya Apa yang ada di kepalanya Langsung ada di julisannya ya, Tapi kalau seorang Yang Terpelajar Berkualitas Itu biasanya dia tahu apa yang harus dia tanyakan Dia tanyakan dalam bentuk Yang bagaimana Di posisi apa dia bertanya Di mana tempatnya di pertanyaan bisa ditanyakan di umum atau tidak. Itu terkait dengan kualitas ya. Tapi kalau seorang alim, ya dia peduli masalah itu. Orang yang bertanya, bertanya ya Orang jahil bertanya pun mereka sabar aja. Karena memang kewajibannya adalah menjelaskan hukum Allah. Menjelaskan syariat. Itu kewajiban mereka di dalam hal tersebut. Tapi etika, kualitas, lihat kualitas para sahabat. Ini pertanyaannya ajib sebenarnya. Ya Rasulullah ucapkan padaku sebuah ucapan. Sebuah kalimat. Saya tidak perlu tanya lagi kepada siapapun setelah kau. Pertanyaannya ajib. Tapi jawaban Nabi lebih menakjubkan lagi. Jawaban Nabi lebih menakjubkan lagi. Beliau hanya menyebutkan tiga kata. Semuanya kalau dirinci empat kata semuanya. Iya yeah. Kata beliau, Kul aman tu Billahi, Thumma istakim. Empat. Kul katakanlah. Billah, saya beriman kepada Allah. Thumma kemudian istakim, istiqamalah kamu. Hanya itu jawaban Nabi, Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini adalah kalibat yang mengumpulkan seluruh agama. Katakanlah saya beriman kepada Allah Kemudian istiqamalah kamu Kemudian istiqamalah kamu Dan ayat-ayat Al-Quran Semakna dengan hal ini Dikaram kandungan ayat-ayat dan perintah Tentang istiqamah itu Itu luar biasa ya Luar biasa kira dua ayat pokok ya Tentang istiqamah yang pertama di surah fussilat Sesungguhnya orang-orang yang berkata rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah maka akan turun kepada mereka, para malaikat. Apa ucapan malaikat kepada mereka? Allah takhafu, jangan kamu khawatir, wa tahzanu, dan jangan kalian bersedih hati, wa abishiru, dan bergembiralah, biljannati allati kuntum tu'adun, dengan sorga yang dijanjikan untuk kalian. Ini kata para ulama, ini keutamaan orang yang istiqamah pada saat sakaratul maut. Pada saat sakaratul maut. Iya. Ketika didatangi oleh para malaikat. Dikatakan jangan kalian takut, jangan kalian bersedih dan bergembira dengan surga Yang dijanjikan untuk kalian nah <tuh> itu memang penafsiran tersebut itu sangat mencocoki dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Bara bin Azib hadit Abu Hurairah hadits Aisyah radhiyallahu anhu majmain ini hadits hadit panjang seputar sakaratul maut ketika datang kehidupan di alam kubur nah itu memang terkait dengan Malaikat yang bertanya. Nah untuk seorang mukmin yang istiqamah. Tidak ada kekhawatiran. Tidak ada kesedihan. Dan diberi kabar gembira dengan sorga. Diberi kabar gembira dengan sorga. Syaratnya dua tadi. Inna alladina qalu rabbunallah. Sungguhnya orang yang berkata. Rabb kami adalah Allah. Thumma stakamu. Kemudian mereka istiqamah. <tuh> Kemudian mereka istiqamah. Ayat di surah Al ahqaf itu penjelasan tentang keutamaan mereka di surga nanti di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rob kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka inilah penduduk-penduduk sorga. Kekal di dalamnya sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Ini terkait dengan balasan mereka di mana? Balasan mereka di akhirat. Terkait dengan balasan mereka di akhirat. Dan ini dua ayat pokok terkait dengan keutamaan. Orang-orang yang istiqamah, iya, Dan istiqamah ini, itu perintah Allah kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para sahabat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi-Nya yang merupakan Sayyidul Ambiya wal Mursalin, diperintah untuk istiqamah, apalagi cuman kita. Juga para diperintah kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. makhluk yang paling mulia di atas muka bumi ini setelah para Nabi dan para Rasul. Karena di antara seluruh sahabat Nabi dan Rasul, sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling afdolnya dan paling utamanya. Allah berfirman kepada nabinya, Fastaqim. Kama umirta wa taba ma'aka. Wa la tatagau. Istiqamalanku Nabi Muhammad. Sebagaimana kamu diperintah. Ya, perhatikan istiqamah itu bukan. Cuma mengada-ngada saja. Menerka-nerka. Menebak-nebak. Wa istiqamah. Ya. Bagaimana istiqamahnya. Bukan sesuai dengan selera. Kama umirta, sebagaimana kamu diperintah, harus seperti itu. Ya istiqamah itu di atas perintah Allah. Katanya ini bahasa kalau al Qayyim tadi. Lillah, wala wa amrillah. Karena Allah, dengan Allah, dan di atas perintah Allah. Di atas perintah Allah. Iya. Yeah. Istikamah Nabi Muhammad sebagaimana kamu diperintah, demikian pula orang yang bertobat bersama engkau. itu para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian diingatkan, "Wala tatagawu dan jangan kalian melampaui batas." Jangan kalian melampaui batas. Sebab istiqamah itu kelurusan di atas jalan, bukan berlebihan. Bukan mengandalkan semangat saya, Kemudian lepas kontrol. Tidak. Istiqomah itu selalu terukur. Dia di atas batasan tetap. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Di atas batasan yang sudah jelas. Tidak berlebihan. Sebab berlebihan itu keluar dari jalur istiqomah. Keluar dari jalur istiqomah. Makanya kaum khawarij itu mereka ada sholat, puasa. Malah sholatnya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, tahkirul sholat aku aku Kalian wahai para sahabat, kalau menjumpai kaum khawarij itu, kalian akan meremehkan, menghinakan sholat kalian di depan sholat mereka, menghinakan puasa kalian di atas puasa mereka. Hebat amalan-amalannya secara lahir. Tapi kaum Khawarij ini Nabi katakan ya marquuna minaddin kama yang sahmun minar ramiy. Mereka keluar dari agama seperti panah menembus sasarannya. Iya. Ibadah yang banyak itu enggak dianggap ketika melampaui batas. Keluar dari istiqamah. Keluar dari istiqamah. karena itu harus dipahami ya sudut fikih dalam agama ini ya ini belakangnya kita di apa namanya ditarik dengan manusia-manusia yang kadang tidak paham apa itu agama tidak mengerti apa itu arti istiqamah sehingga orang yang istiqamah itu kadang diartikan sebagai orang yang ekstrim intoleransi ya menyusahkan manusia ya memang kalau dia posisinya memang bergampangan, dia merasa disusahkan jadi orang istiqomah itu kalau dia orang ini bergampangan, dia lihat orang istiqomah dia merasa disusahkan sebagaimana orang yang ekstrim ketika melihat orang yang istiqomah, dianggap ini orang yang bergampangan, orang istiqomah ini kelasnya belum apa-apa di kalangan orang apa? orang yang ekstrim ini Nah, itu yang terjadi ya kalau lihat ya sebagai ulama-ulama yang istiqamah ulama itu dipandang oleh kaum liberal, orang-orang yang ekstrim apa namanya orang-orang yang merusak dalam agama ini dianggap sebagai orang yang keras, ekstrim sebagaimana, sebagaimana para ulama ini di kalangan orang yang ekstremis, orang yang berlebihan itu dikandang sebagai orang yang menyepelekan agama Iya karena keluar dari jalur keluar dari jalur maka istiqamah itu ada ukurannya ada dasar pijakannya kama Umirta sebagaimana kamu diperintah wahai Nabi Muhammad jadi ada perintahnya tentang hal tersebut ini perintah istiqamah ini bukan untuk Nabi saja tapi juga untuk para Nabi dan para Rasul Ya, shalalakum dari Dini, mausabihnya Musa wa Ibrahim, mausabih Ibrahim dan Musa dan Yesa, dan apa yang Baik disebut Nabi Nuh dulu ya, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan apa yang kami wahyukan kepada kamu apa wahyunya Anakimudin tegakkanlah agama itu istiqamah namanya itu wasiat kepada Ulul Azmi. Ulul Azmi ini pemukanya para Nabi dan para Rasul. Iya. dini ma, wassayna, ma, ma, uh, ma nuhan wa ma ilika, wa ma Baik. dini nuhan wa ma ilika, wa ma Ibrahim, wa musa wa Isa, itu pokok istiqamah kepada ulul azmi kepada ulul azmi dan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun Allah berfirman kepada keduanya qad ujibat da'watukuma fastaqima telah dikabulkan doa kalian berdua maka istiqamalah kalian berdua ya ini penting ya konteks-konteks Memperhatikan para nabi dan para rasul. Itu nabi Musa dan nabi Harun itu. Berdoa kepada Allah. Memang yang mengucapkan doanya itu adalah nabi Musa. Tapi kata para ulama, nabi Harun juga mengaminkan. Karena itu dihitung doa mereka berdua. Kayaknya di ayat itu dikatakan. ujibat Telah dikabulkan doa kalian berdua. Jadi keduanya berdoa supaya. Firaun itu dibinasakan, dibinasakan. Doanya sudah dikabulkan, sudah dikabulkan. Pastaki pakai maka istiqomahlah kalian berdua, syukur tabi'an ladina alamun. Dan jangan kalian berdua ikuti jalannya orang-orang yang tidak mengetahui. Istiqomah itu masih ada, bukan cuma istiqomah saja. Jangan ikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Orang yang istiqomah itu tidak ikut-ikutan. Istiqomah itu dia mengikuti dalil, mengikuti hujjah, mengikuti jalannya para sahabat. Suap jalan para sahabat itu adalah salah satu dari dalil dan hujjah. Dan mengikuti apa yang? Merupakan sandaran di dalam agama. So, kalau dia tidak seperti itu, itulah yang kasihan pada hari kiamat. Cuma datang ikut-ikutan saja. Dia bersama orang, cuman penabuh genderang saja. Hanya niup-niup dari belakang. Iya. Ini yang menjadi masalah ya. Allah ingatkan dalam Al-Qur'an Dan ketiga orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya pada hari kiamat. Ini bukan jari yang dia gigit, kedua tangannya masuk ke mulutnya. Saking dahsyatnya penyesalan apa yang dia katakan? Wahai andai kata saya di dunia saya mengambil jalan mengikuti Ar-Rasul. Itu istiqamah. Dia tidak istiqamah di dunia, wahai betapa kasihannya saya. Andai kata saya di dunia itu tidak mengikuti jalannya si fulan. Pulan ini telah menyesatkan dari jalan yang lurus. Jadi ikut-ikutan itu tidak benar ya, bukan hal yang baik. Sore itu belajar dari guru untuk mendengar dalil dari ayat Al-Qur'an dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru itu bintang-bintang yang menuntunnya ke jalan yang lurus. Ya, namanya bintang-bintang ya dipakai untuk tanda menentukan arah kiblat. Tapi kalau dia sudah sampai di depan Ka'bah, dia perlu kepada bintang atau tidak? Jangan bintang yang dilihat, Ka'bahnya sudah ada di depannya. Jelasnya, ya? Ka'bahnya sudah ada di depannya. Itu seorang ketika sudah masuk mengenal dalil, mengenalnya, melihatnya, mengetahuinya, maka dia akan kuat di atas beragama. Bagus untuk istiqamah. Ya, tidak terpengaruh dengan banyaknya manusia. Walaupun kebanyakan tidak di atas jalan yang lurus. Dia tidak terpengaruh. Dia tidak terpengaruh dengan kehidupan di sekitarnya. Ini mau kaya, mau miskin. Di sana mau bangkrut berhasil. Itu tidak berpengaruh bagi dia. Dia ada pijakan yang dia pegang. Itu istiqamah. Jadi istiqamah itu adalah dasar yang penting di dalam hidup. Membuat hidup itu punya arahan. Membuat hidup itu punya arahan. Karena itu orang yang istikamah pengaruhnya dalam kehidupannya membuat dia tenang. Ya. Membuatnya tenang. Di sakaratul mautnya saya malaikat turun seperti itu beri kabar gembira, dalam hidupnya juga seperti itu. Orang istikamah itu tenang hidupnya. Paling indah hidupnya. Paling indah kehidupan mereka. Itulah kehidupannya nabi dan para sahabatnya. Kehidupan yang paling indah. Istiqomah itu, untuk seorang hamba. Istiqomah itu, juga sebab keluasan hidup baginya, bahkan kelapangan rezeki. Kalau dia istiqomah. Allah berfirman "Wa an wastaqamu ala tariqati la asqainakum ma'an ghadqa." Artinya kata mereka istiqamah di atas jalan atau ala tariqah. di atas jalan di atas jalan beragama jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Yeah. Jangan diartikan tarekat seperti Tarekat di bahasa manusia ya ini kalau at-tarekat ini kalau diartikan bahasa Indonesia tarekat orang bilang ya kalau dia istiqamah di atas jalan jalannya maksudnya jalan apa Alquran dan Sunda istiqamah di atas hal itu maka kami akan memberikan untuknya air yang sangat segar iya akan diberi kelapangan dari rezeki diberi ke lapangan dari rezeki iya karena itu datang dari sebagian as dia tafsirkan di sini air, itu bermana harta. Dilapangkan dari harta. Kemudian istiqamah itu juga adalah sebab keindahan hidup. Sebab kebahagiaan. Kelapangan hati. Man amila salihan min dhakarin au unsa. Wahuwa mu'min. Falanuhiyyannahu hayatan tayyibah. وَلَا نَجِزِيَنَّهُمْ أَجَرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَأْمَلُونَ Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan dan dia adalah seorang mukmin Itu istiqamah ya. Maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah. Hayatan tayyibah. Hayatan tayyibah itu beraneka-aneka penafsiran para ulama. Ada menyebutkannya sorga, ada menyebutkannya kelapangan rezeki ada yang menyebutkannya saada kebahagiaan ada yang menyebutkannya diberi kona'a diberi warok dalam hidupnya itu semuanya tercakup sebab Hayatan tayibat datang di sini dalam bentuk nakira ya bentuk keindahan dan itu luas cakupannya dan ini dari pengaruh istiqamah dari pengaruh istiqamah ya karena itu istiqomah ini adalah jalan yang paling indah untuk seorang dalam kehidupan. Ini yang mengontrol seluruh ibadah yang kita lakukan. Segala perbuatan yang kita kerjakan. Ya. Segala perbuatan yang kita kerjakan. Baik berikutnya saya akan masuk ke dalam pembahasan Kiat-kiat yang menyebabkan seorang itu bisa istiqamah. Apalagi kalau kita di hampiri oleh kelesuhan. Kadang orang tertimpa futur ya. Ada waktu dia futur, dia lesu. Dia tidak bersemangat. Iya. Turun semangat itu. Itu lumrah pada manusia. Lumrah pada manusia, karena manusia itu punya hati dan hati itu berbolak-balik. Hati itu berbolak-balik. Jangankan kita para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ada mengalami perasaan-perasaan seperti itu. Karena itu kisah yang populer ya di Sahih Muslim tentang sahabat hamba lah, anhu beliau keluar dari rumahnya berkata nafakah hantala hantala sudah menjadi munafik berjumpa dengan Abu Bakar dia berkata hantala menjadi munafik Abu Bakar bertanya ada apa wahai hantala kata hantala kami ini saya ini kalau berada di sisi Nabi alaihi wasallam, maka kami sangat terikat kepada sorga sangat takut kepada neraka. Tapi begitu pulang ke rumah Sudah bertemu dengan anak, -anak dan keluarga ya. Kita tersibukkan oleh Keluarga kita Maka saya ini sudah menjadi munafik Perhatikan ya perasaan mereka Perubahan dari tadinya Sangat bersemangat begitu Begitu pulang ke rumahnya Terlelengkan oleh anak dan istrinya ya. Perubahan ini dianggap Kumanafikan oleh Alhamdulillah dan ini subhanallah ya ajib dari handallah radhiyallahu anhu dan lebih lagi Abu Bakar siddiq beliau berkata apa ya betul saya juga mengalami hal yang sama ini dari keutamaan Abu Bakar siddiq ya dari keutamaan Abu Bakar siddiq radhiyallahu ta'ala anu merekomendasi dirinya tidak memandang dirinya itu punya sesuatu. Tapi dia selalu melihat kekurangan diri. Itu orang hebat namanya. Betul saya juga mengalami hal yang sama. Maka pergilah mereka bertanya kepada Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam. Kepada mereka. Setelah Alhamdulillah bila dirinya menjadi munafik. Maka Nabi berkata. andai kata kalian ini selalu berada. Di atas kondisi keimanan. Seperti kalian berada di sekitarku. Selalu seperti itu. Ya. Ala purushikum waturukikum. Maka para malaikat itu akan turun. Nanti, menyalami kalian di ranjang-ranjang kalian. Di jalan-jalan kalian. Walakin saatan saatan ya hambalah Tapi sesaat dan sesaat. Hidup itu seperti itu. Ada keadaan naik. Ada kadang apa? Turun. Iya. Ya. Ya itu tidak bermasalah, tapi sepanjang seorang itu di saat dia harus beribadah, dia, di saat dia harus ketaatan, dia tetap baik istiqomah, maka itu sudah lurus. Ya. Di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, riwayat Imam Ahmad, dan juga datang dari seorang sahabat mubaham dari sebut namanya. Ya, dua riwayat di Musnad Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda. Likulli amalin shirrah, walikulli setiap amalan itu ada syirrah. Ada semangat di belakangnya. Dan di belakang setiap semangat ada lesu. Futur. Ada fatrah. Nah, di masa futur ini, di masa fatrah ini. Di situ Nabi ingatkan. Di sini pentingnya istiqamah kata beliau Faman ila sunnati siapa yang waktu futurnya dia kepada sunnahku maka dia telah dapat hidayah kanat siapa yang selain daripada itu maka dia telah binasa itu menjadi ujian makanya di saat musuh itu Seorang menjaga dirinya istiqamah. Jadi istiqamah itu bukan di masa semangat saja. Di masa lusuh juga. Sebab dia bisa istiqamah di atas segala keadaan. Di masa semangat, dia istiqamah dengan melaksanakan apa yang diperintah. Di masa dia tidak semangat, dia juga bisa istiqamah. Melaksanakan apa yang diperintah sesuai dengan kemampuannya. Dan tidak jatuh ke dalam hal yang di, diharamkan. Iya. Kadang kita temukan ya, misalnya seorang tiap hari hafal Al-Quran. Wah oh ini Masya Allah saya ingin hafal Al-Quran dalam waktu dua tahun. Dia sudah atur program ya. Program hafal Al-Quran 600 hari. 600 hari itu sudah kurang dua tahun ya. Cuma dianggap 2 tahun supaya ada Waktu morojanya, ada waktu Dia sudah atur semuanya Hari pertama saya harus hafal dari ayat sekian Sampai sekian, sudah ada tabel dia Dia buat Jelasnya Namanya orang menghafal, kadang ada suatu hari ya, Dia sulit untuk menghafal Dia sulit untuk menghafal nah, Kalau di satu hari dia sulit untuk menghafal sendiri Dia ganti posisi dirinya oh, Ini saya letih Ganti posisinya. Kita banyak kemudahan. Dengan merotak, orang yang membaca. Kita sambil menyimak, mengulangi. Masih sulit juga. Datang kepada kawan, tolong dengarkan saya. Atau kepada anak, istri, dengarkan saya baca. Ya. Dia ganti metodenya. Jelas ya? Sulit juga. Dia buka tafsir, baca dari buku-buku tafsir. Atau dia dengarkan dari pelajaran-pelajaran seputar tafsir. Masih sulit juga. Dia dengar dari nasihat-nasihat. Wejangan-wejangan. yang melembutkan hati. Membangkitkan jiwa. Nah, itu namanya perubahan-perubahan. Memang ada kelusuhan. Ada yang menyentuh hati. Tapi seorang itu ketika dia berubah. Dia tetap di atas kebaikan. Di atas sunnah. Nah, itu yang dapat hidayah. Di atas hidayah. Tapi kalau di masa dia lesu, dia justru sudah meninggalkan perintah, jatuh pula ke dalam hal yang diharamkan. Iya. Harusnya dia di atas sunnah, dia menumpu bid'ah. yang bid'ah, saudara Maya. Istiqamah itu penting. Makanya para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam itu memberi definisi-definisi seputar istiqamah. Nah di tafsir ayat ya yang kita bacakan di fokus ayat kita innalladzi ya. Disebutkan mana-mana istiqamah di Kata Abu Bakar Siddiq tentang istiqamah Allah Jangan engkau berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun itu istiqamah Itu istiqamah Dan di penafsiran ibnu Abbas di sebagian riwayat dan datang dari Mujahid dan Ikrimah Istakamu ala syahadat an ilaha illallah hatta lahiku billah Mereka istiqamah di atas syahadat la ilaha illallah sampai mereka berjumpa kepada Allah Itu tafsiran Abu Bakar as-Siddiq tentang istiqamah. Jangan berbuat kesirikan sama sekali. Sepanjang hidupnya dia jaga dirinya di atas tauhid Tidak mendekati apa itu disebut dengan kesyirikan. Ya. Ini yang menjadi masalah ini. Kenapa? Apalagi di masa-masa sekarang ya. Sudah dekat hari raya sebagian agama. Akhir tahun bukan tahun di kalender umat Islam. Ya, ada ucapan selamat untuk hari raya, sebagian agama, ucapan selamat akhir tahun, tahun baru. Ya. Kenapa ada orang-orang yang menganggap di situ? Oh, kita berikan toleransi. Ya. Maka, ada sebagian lagi yang berbuat lebih jelek daripada itu. Membenarkan, oh, itu kan ada, dibolehkan dalam agama, tidak ada larangan. Siapa bilang tidak ada larangan. Itu hal yang disepakati oleh para alas salaf. Tidak ada silang pendapat. Dinukil kesepakatan oleh al-Qayyim. Tentang haramnya memberi selamat. Di perayaan hari raya. Orang kafir manapun. Dan itu ada di dalam buku-buku fikih. Di berbagai madhab. Ya baca dengan benar. Tampakkan itu kepada manusia. Itu baru judul. Kalau bilang ada silam pendapat, bawakan silam pendapat itu dari ulama terdahulu. Jangan dari orang-orang belakangan yang sudah menyimpan pemikirannya. Menafsirkan ayat-ayat seenaknya. Itu tidak benar ya cara itu. Nah, sudut kekeliruan ini, kenapa bisa muncul dari sebagian orang ini? Itu di masalah toleransi. Ya. Jadi anggapnya bahwa toleransi itu itu artinya agama kita itu kita campur aduk dengan agama orang. Itu enggak benar cara berpikirnya. Terus sudut yang ingin saya ingatkan di sini. Yang ini yang penting ya. Kenapa orang-orang yang jatuh dalam kesalahan yang seperti Karena dia terlalu banyak melihat hak manusia di situ. Oh ini kan kita sama warga negara. Kita sesama apa namanya manusia. Ya kita enggak usah inilah enggak usah bermasalahkan yang seperti itu nah, itu kan hak orang yang lihat. dia enggak melihat hak Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ya nah, orang-orang cara berpikirnya seperti ini ini orang yang tidak yakin beragama orang yang beragama itu dia beragama dengan agama pun dia yakin dengan kebenaran agamanya kalau kita umat Islam itu dia aja untuk tidak yakin dengan agama kita ada ya. adapun masalah toleransi Toleransi itu Tidak mesti kita membenarkan agama orang Atau mencampur agama kita Dengan agama orang Toleransi itu ada batasannya Dalam agama Kita dilarang untuk mengganggu Penganut agama yang lain sepanjang mereka Dilindungi oleh negara Sesama warga negara Yang tak, yang, yang dilindungi di dalam negara ya. Itu ada ayat-ayat Dalam Al-Quran terkait dengan hal tersebut dalam hal muamalah, dalam hal kehidupan. Tapi kalau perayaan hari raya mereka itu terkait dengan masalah akidah, masalah keyakinan. Mengucapkan selamat juga begitu. Selamat Allah itu ada tiga. Selamat Nabi Isa itu anaknya Allah. Begitu. Ini merusak keyakinan. Jadi pokok kegeliruannya dari mana? Itu tadi di masalah toleransinya salah memahami toleransi itu gara-gara dia telah memperhatikan hak manusia. Ya, memperhatikan hanya memperhatikan hak manusia. Dia tidak perhatikan hak Allah padanya. Makanya istiqamah ini penting ya. Apa yang diucapkan oleh Abu Bakar itu radhiyallahu taala anhu itu tegas, jangan dia berbuat kesyirikan sama sekali. Itu istiqamah namanya. Dan itu dasarnya dan sumber pokoknya. Karena itu istiqamah adalah keteguhan di atas la ilaha illallah, keteguhan di atas la ilaha illallah. Ia. Uthman bin Affan radhiyallahu berkata istiqamah itu artinya amalan amalanillah, dia mengikhlaskan amalan karena Allah. Itu istiqamah, ikhlas. Nah ini semuanya pembahasan terkait dengan inti agama, dakwanya para Nabi dan para Rasul. Itulah Tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sumber pokok istiqamah dasarnya dan pijakannya. Tanpa itu tidak dikatakan istiqamah. Walaupun dia bagus dalam sholatnya, dalam ibadahnya, dalam hal yang lain. Tapi kalau dalam masalah Tauhidnya dia bermasalah. Itu tidak dikatakan orang-orang yang istiqamah. Sebab ini pokok istiqamah. Kalau itu siapa ini ingin istiqamah? Belajar Tauhid dengan benar. Dia pelajari akidah dengan mendalam. Dia serius dalam hal itu. Jangan main-main di dalam hal besar ini. Ini hal yang merupakan tugas hidup kita dicipta untuk beribadah. Ibadah itu bisa kita ketahui dengan mempelajari tauhid dan akidah. Ini terkait dengan keberadaan kita di sakaratul maut. Kita bisa bersyahadat la ilaha kalau kita di atas akidah yang benar. Ini terkait dengan pertanyaan malaikat di alam kubur. Kita bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur kalau aqidah kita benar. Dan ini terkait dengan pertanyaan Allah di pada masyar, Sebab Allah akan bertanya tentang ketulusan ibadah. Itu akan ditanyakan. Dan bagaimana seorang bisa mengangkat kewajibannya menjawab pertanyaan kalau dia tidak pernah mempelajarinya, tidak punya perhatian. Tidak punya perhatian. Main seorang yang belajar itu Orang yang istiqamah, Dia harus Belajar dari buku-buku akidah Harus belajar dari buku-buku akidah Iya Tidak boleh tidak Itu hal yang Sangat Apa namanya penting sekali Karena itu di uh, Program yang Kemarin saya ajarkan di kuliah Mafatih Halil itu ada 10 buku akidah saya di situ nah, 10 buku akidah ini ini semuanya adalah hal yang membahas tentang kewajiban seseorang di dalam Tauhid yang mengangkat kewajibannya dalam akidah ada pembahasan tentang Al-Qawidul Arba supaya seorang itu bisa membedakan apa ciri agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa perbedaannya dengan agama kaum musyrikin musyrikin. Ada buku namanya Syi'atul Ma'adi Fisirah, enam pelajaran dari Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini supaya kita kenal inti dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana kehidupan mereka, kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwai. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan siapa roh yang kamu ibadahi, siapa nabi yang diutus kepadamu ini terkait dengan alam kubur. Ya. ada pembahasan tentang alusulusita, itu terkait dengan masalah keyakinan, masalah keikhlasan, ya, metode pokok di dalam beragama, pada dirinya, terkait dengan masyarakatnya, terkait dengan pemerintahnya. Kemudian ada pelajaran terkait dengan mana lahilahilallah. Kemudian ada yang terkait dengan Mana Tauhid sebagai kebalikan dari hal tersebut. Kemudian ada yang terkait dengan pelajaran salah satu usul. Ini tiga untuk menjawab tiga pertanyaan malaikat di alam kubur. Ada pelajaran yang terkait dengan kitabut Tauhid. Iya. Ada yang terkait dengan kitabut Tauhid. Ini rincian Tauhidnya kayak bagaimana? Dari dasar Keabsahan Tauhid, penyempurna-penyempurnanya, penyempurna yang wajib dan sunnahnya. Sekaligus dibahas kebalikannya. Syirik yang bisa menghancurkan keislaman, menghancurkan Tauhid, atau kesyirikan yang menguranginya, mengurangi kewajibannya atau mengurangi kesempurnaannya. Tidak ada rinciannya dalam satu buku. Yang ke kedelapan ada pembahasan tentang pembatal-pembatal keislaman. Dan ke-9 ada pembahas tentang kasus shubhat. Mengungkap kerancuan-kerancuan pemahaman seputar tauhid. Supaya orang bertauhid itu kuat di atas tauhidnya, Jangan ada yang memberi kerancuan dan sanggup menjawabnya. Dan ke-10 ada pembahasan Al-Aqid al-Wasitiyah. Ini pembahasan Al-Aqidah secara umum. Iya. Nah, itu dasar pokok. Dasar pokok. Sebelum saya susun itu dalam bentuk buku, saya tanya ke Syekh al Fauzan. Sheikh ini, saya mau ajarkan buku ini, nanti saya akan beri judul rangkaiannya, Silsilah al Aqidah al tunji binan-nar, silsila al-akidah menyelamatkan dari api neraka. Kira-kira cukup atau tidak dengan 10 buku ini? Kata Syekh kalau tidak cukup, apalagi yang mencukupi? Ya, jelas ya? Jadi itu penting untuk dipelajari oleh seseorang jangan santai-santai saja padahal umur banyak kehidupan itu Allah lapangkan untuk kita kemudahan banyak pelajarannya semuanya ada di internet sisa buka saja tiap hari dengar akses buku-bukunya ada buku-bukunya ada mau peribad khusus banyak Ustadz yang bisa mengajari di sini di Sakaratul Maut ketika Malakul Maut datang Bersyahadat, Oh Afwan. tunggu dulu, saya mau belajar dur mana la ilahilallah, nggak bisa seperti itu, nggak ada negosiasi. Sudah di depan mungkar dan nakir, Oh Afwan, mungkar dan nakir, saya kayaknya perlu balik dulu untuk belajar atau saya wakilkan saja kepada anak saya, itu ndak ada urusannya dengan anak. Dia bagus kan sebagai orang tua, saya kurang, ya apa namanya sudah tua. Belajar kayak mengukir di atas air, ya biarlah anak-anak saya yang berhasil. Nah, itu nggak benar juga orang tua seperti itu, ya. Ya, orang tua harusnya kasih contoh yang bagus. Dia berhasil doang, baru kasih contoh anaknya berhasil begitu. Nah, itu yang bagusnya seperti itu. Walaupun kalau misalnya orang tua yang seperti itu tadi disyukuri ya, daripada orang tua yang memang tidak peduli kepada anaknya, kalau dibandingkan. Tapi ini kehidupan, hanya sekali saja harus kita tahu apa kewajiban kita itu dasar untuk istiqamah dasar untuk istiqamah istiqamah itu ada target yang dikejar ada target yang dikejar karena itu dari posisi Dia Allah firman fafirru ilallah berlari lah kalian semua kepada Allah karena kita berlari itu ya tahu mana berlari ya berlari itu bagaimana tidur atau Santai, nggak ada orang berlari itu santai. Berlari itu itu ada sesuatu mungkin di depannya yang dia kejar, dia perlu cepat berlomba ke sana itu berlari. Iya, semangat untuk sampai ke sana. Atau ada sesuatu di belakangnya membahayakannya dia harus lari dari sesuatu itu. Iya, nah, itu lagi hidupan itu. Posisi istiqamah itu ada hal-hal yang menggiring seseorang untuk istiqamah ya kalau selalu dia pikir oleh sekarang saya gunda-gulana putur banyak kesedihan kurang kuat dan begitu ya sampai kapan mau seperti itu coba belajar juga kadang kita juga <laughs> repot juga ya belajar ya pandemi kemarin Ustadz dilarang hadir di majelis ilmu. saya nggak bisa belajar ya sudah mau apa nongkrong aja di rumah gitu mau tidur saya, jadi dua tahun libur begitu beribadah nggak seperti itu soalnya orang di masa apapun di kondisi apapun dia beribadah pergantian musim itu enggak berbahaya bagi seorang yang penting dia ada fokus hidup itulah namanya dia menuntut ilmu dia pelajari tentang tauhidnya jidakana yu'di harul masifi, wakarul kharifi wabar shita wa yulhika husnul rabi fa'akduka lil ilmi kulli kata ibn Faris rahimahullah apabila kamu itu selalu terganggu oleh panasnya musim panas itu musim panas, kenapa kamu nda belajar baik nda bagus ibadahnya, wah oh panas sekali, musim panas mau jalan kita ke majelis, waduh baik Begitu masuk musim semi, apa musim gugur? Banyak daun-daun bergugur. Kita di Indonesia enggak ada musim gugur ya, walaupun panasnya ada terus. Ya, gitu masuk musim gugur, oh ini lagi gugur ini berat. Ya, begitu masuk musim dingin, alasannya waduh, kedinginan. Ya, begitu masuk musim semi, akhirnya musim semi sekali dalam setahun, Ustadz. Ya perlu kita renungi keindahannya musim semi. Terus kamu belajar itu kapan mau belajar? ya kalau seorang hidup dengan pergantian musim nggak ada habisnya. Tapi kalau ada arahan hidup, ada pijakan yang dia kejar, ah itu baru dia bisa istiqamah. Nah, ini dasar-dasar pokok ya penting di ucapan-ucapan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik, jadi dari pokok istiqamah, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas meninggalkan kesyirikan, istiqamah di atas la ilaha illallah. Ini penafsiran dari Abu Bakar As Siddiq, dari Mujahid dan Ikrimah. Dari Uthman bin Affan tadi mengikhlaskan amalan untuk Allah, istiqamah di atas keikhlasan. sebab orang yang ikhlas itu luar biasa. Orang yang ikhlas itu paling hebat untuk istiqamah. sebab dia tidak lihat orang-orang yang ada di depannya. Guru itu kalau dia lihat orang yang hadir di depannya, malas dia ngajar, malas dia ngajar. Tapi kalau guru dia melihat yang di depannya, dia melihat mengajarnya itu karena Allah, dia tidak peduli siapapun yang hadir di depannya. Yang penting dia mengajar. Dan itu adalah ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun satu orang walaupun satu orang itu kita lihat ulama patuhannya dengan manusia di seluruh penjuru dunia yang hadir di majelisnya itu beberapa orang saja tapi kalau mengajar ada bedanya dia mengajar di depan beberapa orang itu iya. atau dia mengajar di depan majelis yang banyak orang karena Ya tabiatnya mungkin orang ya, kalau datang hadir ke majelisnya Mas masyarakat, memang pelajaran-pelajaran khusus. Ya, tingkatannya orang-orang yang serius belajar hadir di situ. Yang hadir nggak banyak, kadang penuntut ilmu juga yang hadir berapa orang. Saya lihat di majelisnya Mufti Saudi Arabia sekarang ini, hanya beberapa orang dihitung pagi jari yang hadir. Tapi kalau di muhadar umum banyak sekali yang hadir. Banyak sekali yang hadir. Tapi mereka mengajarnya sama sih ya. Gak ada bedanya. Ya, itu ikhlas. Dan kita diceritakan dari guru-guru kita. Mereka juga melihat guru-guru mereka juga seperti itu. Guru-guru mereka seperti itu. Bahkan disebut dari Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Ya, beliau mengajar di Masjidil Haram. Mengajar di Masjidil Haram. Ini puluhan tahun yang lalu. Kadang yang hadir cuma satu orang. Dia terangkan pelajaran itu dari Bada Maghrib sampai Bada Isya lengkap, sempurna dengan penjelasan seakan-akan. Hadir semuanya murid di situ. Ya. Itu keikhlasan itu kelihatan. Kelihatan pada seseorang. Ini ikhlas itu berpengaruh besar. Untuk seorang. Istri di rumahnya. Kalau suaminya lagi bagus, lagi, lagi baik. Wow, semangat tuh istrinya Masya Allah ya rapi semuanya rumahnya ya enggak minta disiapkan juga siap semuanya tapi kalau suaminya ada sedikit biaya yang ditahan atau ada pembicaraan yang kurang berkenan atau ada begini dan begitu ya kadang terjadi berantakan di rumah ada yang tidak terurus nah, itu mungkin mungkin ya keikhlasannya perlu diperiksa lagi Ya, suami juga keadaan seperti itu, ini supaya timbal balik ya, jangan sampai <laughs> saya dianggap pro ke sana saja ya. <laughs> ya. Suami juga keadaan seperti itu. Jadi kalau keikhlasan itu dia hadirkan, dia tidak melihat pada istrinya atau pada suaminya, dia lihat kepada Allah Subhanahu wa Ini perintah Allah pada dia, suami berbuat baik pada istrinya, memberi nafkahnya, menunaikan kewajibannya, istri menjalankan tugas-tugasnya. Dia akan ditanya oleh Allah tentang hal itu. Dia tidak peduli suaminya. Mau berbuat apapun, tidak apa-apa. Si, si suami juga tidak peduli istrinya. Dia terkait dengan kewajibannya yang dia lihat. Itu keikhlasan namanya. Itu di antara hal yang memperbaiki rumah tangga. Memperbaiki rumah tangga. Iya. Ikhlas itu luar biasa ya. Pembahasannya. Ikhlas itu dari keajaibannya. Ada hal-hal kalau kita belajar di pembahasan Ikhlas. Kita masuk di luarnya saja itu sudah menakjubkan sekali. Begitu masuk lagi ke dalamnya, lebih menakjubkan lagi. Setelah masuk ke dalamnya, ternyata ada lagi di bawahnya yang lebih menakjubkan. Setelah masuk di bawahnya, baru kita tahu bahwa selama ini kita itu belum kenal apa itu ikhlas sebenarnya. Ya. Itu mungkin saya bahasakan ya, sebagian ulama membahasakan. Kadang ada orang yang belajar itu. Dia baru tahu tingkatan pertama, dia tahu ini ilmu. Tingkatan yang kedua, dia tahu dirinya, apa namanya, banyak kekurangan. Tingkatan yang ketiga, dia tahu dirinya jahil. Dia tahu dirinya jahil. Nah, itu di sebagian tingkatan ilmu seperti itu. Di sebagian tingkatan ilmu seperti itu. Ini ada sudut-sudut ibadah di dalamnya, perlu kita pelajari. Iya. Dan ini kalau tidak dipelajari, kita tidak tempuh, kita tidak memurkan kehidupan kita dengan hal itu. Kapan kita mau mendapatkannya? Kapan kita mau mendapatkannya? Dan itu tidak didapatkan dengan baca sendiri. Iya. Dan ini sudut lain dari pembahasan istiqamah ya. Dari sudut lain di pembahasan istiqamah. Baik. Sini datang uh, di tafsirnya Muqatil bin Hayyan, Rahimahullah hal yang bagus ya beliau kata istiqamu alal ma'rifah walam yartaddu Istiqamah di atas ma'rifah dan tidak murtad ya murtad itu di mana yang pertama dari keikhlasan Tauhid hadat la illallah. ma'rifah mungkin mana beliau yang beliau inginkan itu adalah terkait dengan Tauhid itu tadi <tuh> tapi ma'rifah itu lebih umum iya karena istiqamah itu dari sumber pokoknya adalah ilmu, mempelajari ilmu. Punya pengetahuan. Punya pengetahuan. Makanya para sahabat Nabi SAW itu dari pokok istiqamah mereka mereka selalu terkait dengan ilmu. Apakah dalam bentuk mempelajarinya, mengajarkannya, mudakara di dalamnya, mendakwakannya mendukung orang-orang yang mempelajarinya, membuat kegiatan-kegiatan di tengah umat sehingga orang-orang belajar dan menuntut ilmu. Seputar itu. Sebab itu adalah simbol kebaikan dan ciri kekuatan sewa, sebuah umat. Sebuah umat. Jika ingin mengukur negara, sebuah negara, secara khusus kekuatannya, tidak usah lihat kekuatan negara itu dari sudut perekonomian, kekayaan, dan sebagainya.